Kita lagi di GWK, ini uh, Gladi Resip untuk cultural night dan dinner dengan VIP G20. Ini teman-teman server lagi training, lagi latihan, lagi persiapan untuk malam nanti. Jokowi nanti di sebelah mana Pak? Senternya di mana sih? Situ mungkin ya? Salah Apa? satu di sini. Karena siapa duduk dengan siapa dan sebagainya itu juga kalkulasi. Itu akan menentukan ya? mereka mau datang atau tidak datang. Jadi kita tunggu mereka datang baru kita berikan. Udang bungkus? Uh, Selada bangka. Selada bangka. Yeah. Kalau aslinya kan menggunakan mie, instead oh. of mie kita menggunakan lobak yang dibentuk seperti yeah. ini. Gak ingin makan ya kalau lihat begini. <laughs> Sayang, it's too pretty. Ada don't irit. It's too beautiful. It tastes good as well. Oh yes. Okay. Sop ini harus lengkap ya, biar sensasinya dapat semua. Terus, yeah. kan. terus ada sitrunnya, ada, ada rasa asamnya, mm -hmm. terus ini ada tekstur juga seperti. Aku gak bisa ngomong. Rasanya, salah satu cara termudah memenangkan hati adalah melalui lidah dan perut. Itu kenapa kita mengenal kisah-kisah pria merayu wanita di restoran, hingga kisah kerajaan menjamu tamu-tamunya dengan pesta makanan. Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama satu tahun terakhir ini. Kisah itu juga kita temui dalam acara kenegaraan. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 yang berlangsung 15 dan 16 November 2022 di Bali mempertemukan kepala negara dari berbagai belahan dunia. Di luar kerjasama ekonomi dan politik yang dihasilkan, yang juga bagian dari sejarah ketika 17 kepala negara duduk menyantap hidangan bersama. Mata Najwa kali ini melihat lebih dekat penyelenggaraan G20 dari sebuah sisi lain, makanan. Bagaimana masakan menjadi instrumen untuk menciptakan pemahaman lintas budaya? Bagaimana negara berusaha membangun identitas dan posisi suatu bangsa lewat makanan? Untuk melakukannya, kami banyak dibantu oleh William Wongso, sosok chef dan pakar kuliner Indonesia yang dipercaya menjadi culinary advisor G20. Ia bertanggung jawab atas kualitas, cita rasa, hingga bahan makanan yang digunakan. Lewat perbincangan bersama William Wongso, kami mengawali keingintahuan terhadap segala persiapan dibalik jamuan terpenting yang pernah dilakukan negeri ini. Oh. Jadi oh. Om William ini dari dihubungi 10 <laughs> bulan? 10... Ya, ya, ya. Padahal biasanya? Ya, biasanya kan nggak gini, lama gitu. Oh. Dan memang sejauh ini, ya moga-mogaan, hmm. ya ke, uh, event ini buat saya sesuatu, sesuatu kebanggaan lah. Bahwa masif. Masif. Hmm. Berbeda walaupun Omil Om yang sudah terlibat begitu banyak standiner yang lain yang ini tetap beda. Beda. beda. E, bobotnya itu beda. Hmm. Ya. Dan sekali lagi seperti tadi Omil Om yang menu itu sebetulnya hal terakhir yang dipikirkan. Hal, hal terakhir? Yang lain, yang mau tahu-tahu di mana? makannya berapa lama? ini kan urusan seperti ini kan enggak ada urusan santai. Per menit itu udah di, dihitung semuanya. Makanya selalu makanan utama itu nggak boleh panas. Jadi kalau ada meleset waktu intronya meleset dikit, masih oke. Okay. Jadi memperhatikan atau yang harus diperhitungkan justru hal-hal teknis baru masuk ke menu. Ya. Nah, ketika masuk ke menu itu apa saja biasanya? Bagaimana omilnya menciptakan konsep? Satu, kembali lagi, food safety. Sebisa mungkin bahan itu juangan ribet. Karena lebih banyak elemen kalau dites ketahuan, Gak boleh. Jadi justru harus sesederhana mungkin? Sesederhana tapi berkualitas. Tapi kan Indonesia tadi Om Milian bilang konsepnya secara konsep aja ribet tuh masakan Indonesia. Ya kan sudah dirubah. Kan kita bukan pakai cara penyajiannya bukan seperti nasi campur. Hmm, hmm. Bukan seperti nasi bungkus. Hmm, hmm. Gitu? Sampai air-air pun semua harus dites. Air minum apa semua. Hmm. Terus pedes nggak boleh. Pedes itu harus dihindarin meskipun ada yang presiden yang suka pedas sebaiknya kita generalize dan halal non alkohol kalau Indonesia non alkohol di semua standar tidak ada tidak ada opsi itu juga nggak ya ada. jadi nggak walaupun ada. untuk Putin yang mungkin senang whisky nggak akan ada disini. di kamar <laughs> aja ya. di, di kamar, kamar standar boleh mabuk-mabuk di kamar gitu lah standar ada secara konsep penyusunan menu jamuan jituanti ini mengadopsi elemen kuliner dari lima destinasi wisata super prioritas Terdiri dari Danau Toba, Mandalika, Likupang, Labuhan Bajo, dan Borobudur. Tapi yang harus dipertimbangkan bukan sekedar konsep atau perkara enak tidak enak. Tak kalah pentingnya detail teknis seperti timing yang pas dalam penyajian atau isi yang harus sama dalam setiap porsi. Karena dalam jamuan kenegaraan, hal-hal seperti ini bisa sensitif dan bisa saja ditafsirkan macam-macam bila meleset. Ini kan bukan restoran yang order datangnya cuma tiga satu ini kan drink tiga ratus orang presidennya 100, misalnya barengan semua yang kita biasa lihat untuk garnish yang pakai pinset satu <tuh> dua ketinggalan sepur itu nggak mungkin segalanya nggak <tuh> mungkin bikin seperti itu gitu dalam platingnya itu stepnya itu harus pendek dibikinnya begitu kalau nggak nggak bisa bareng nggak bisa bareng iya maka cukup pesan kita siapapun nanti yang ngerjain itu tunjuk itu jangan keluarkan egonya banyak rambu-rambunya yang harus dipertimbang. Kalau kita sebagai chef di restoran do whatever you want, create whatever you want, tapi ini nggak bisa karena ya itu harus sama persis, harus timingnya pas, pas. dan durasi makannya pun sudah sangat spesifik. Ya, tapi pengalaman 45 menit itu harus. Waduh itu. Itu it very tight. Itu kenapa perlu pengalaman segudang Untuk bisa memimpin dapur di balik jamuan sepenting ini Bilang Wongso sendiri kawakan yang tak diragukan Ia pernah dilibatkan dalam jamuan bagi kepala negara di sejumlah acara kenegaraan Seperti konferensi tingkat tinggi ke-21 Asia Pacific Economic Corporation tahun 2013 Dan beberapa acara Indonesia di luar negeri Apa yang Om William ingat yang paling ribet berkaitan dengan State Dinner melibatkan Presiden-Presiden? Justru pengalaman saya yang pertama. Bukan hmm. karena saya belum pengalaman, tapi situasinya. Yaitu tahun 2005, saya ditunjuk Bapak Hasan Wirayuda hmm. untuk mendampingin dari para Ekslon 1 KEMBLU uh, untuk survei ke Bandung hmm. untuk 50 tahunnya Asia Afrika. Okay. Itu zamannya SP Hmm. Ada ya, berapa kepala negara ingat om itu. waktu itu dua an lah kira, Asia Afrika ya malam sebelumnya saya baru terima beberapa uh, dietric restrictionnya baru malamnya baru malamnya ada yang tiba-tiba nggak -tiba boleh makan sesuatu yang apa ya. om sehingga saya kofi anan kofi anan itu dia nggak mau, <laughs> mau makan tomat dia nggak mau makan tomat dia nggak mau makan cucumber dia nggak mau makan avocado dan tiga itu ada di menu yang akan di-serve shop um, dessertnya judulnya Puncak Soekarno, uh? yaitu ada ada cup toil, terus uh, <laughs> ice krimnya sandi santan, ya yeah. sausnya itu apokat dengan kopi <laughs> <coffee, laughs> dengan apa, ya you know? sudah uh. kita terima itu jam 8 pagi last rehearsal, jam sembilan plan plannya dirubah oleh protokol berubah semua, sudah cepet kasih briefing. Kira, kira yang rubei di mana. Benar. Pada waktu dessert, aku cuma dengar di handi toki. Ya, Aduh, Pak. Salah. Salah kasih. An -an. Dikasih buah. Dikasih itu. Apokat. Oh, okay. Jadi kalau situasi seperti itu, kan kita nggak perlu ikut heboh. Ya, saya deketin mejanya Kofi Annan. -an. Oh. Saya deketin situ, saya lihat dia pola makan. Bersih. Ternyata dimakan juga, ya, oh. jadi konklusi saya. Oh. Orang Barat itu, apokat itu adalah sayur I see. kita buah. Jadi, dia nggak pikir apokat itu manis, gitu. oh. terus ada kopinya lagi. Oh. Itu salah satu pengalaman buat aku yang yang luar biasa. Itu nggak pernah lupa kofianan, nggak makan apa-apa. Detrick restriction itu penting banget, makanya. Saya selalu perhatikan gitu. Terus sekali lagi, IPEC. IPEC itu uh, 36 presiden dengan spouse. Tapi ini di gedung. Hmm. Total yang served 670 orang. Hmm. Plated semua. Itu juga hari terakhir aku baru terima food restriction. Apa yang paling aneh yang ngomongnya? <laughs> Kepala negara Coba mana? Siapa? Aquino. Aquino. Alergi Bunga. <laughs> Bunga? <laughs> Alergi Bunga. Bunga itu 80 meter panjangnya kira-kira. <laughs> Coba, kurang 4 jam. Akhirnya di bunganya dikeluarkan semua? Enggak, jadi akhirnya 4 meter diangkat. Di depan dia dibolongin, dicabut. Itu ada putin apa? Putin nggak ada, nggak ada, ada, ada, ada, ada restripsi, nggak ada. Cuman itu yang aku uh, yang, yang ingat. Semakin penasaran, kami menyambangi langsung Bali sejak beberapa bulan sebelum gelaran KTT. Ini untuk melihat panjangnya persiapan yang dilakukan, termasuk proses food testing yang dilakukan berkali-kali, menunjukkan jamuan ini bukan sebatas makan besar biasa. Kami lalu menemui Chef Michael, koki dari catering M&M yang dipercaya memimpin proses memasak untuk sajian gala dinner atau makan malam yang akan dihelat di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Yeah, the crucial aspects is. First, the sourcing of the goods, uh, get the right uh, quality from Indonesian artisanal, you know, agriculture aspects, uh, cattle, there's uh, meat involved from Java and there's fish involved maybe from Java too, you know, ideally all organic. And going to the farm that the, the rice we use is basically the right quantity and the right quality. and Because when we do later a nasi kuning or you know yellow or red rice, it's beautiful, you know. So definitely, the sauce controlling the sauce and the supply is the first step. The other one relating this nice ingredients into a cooking style, which we can then multiply by 400 if we have so many guests. We will pre organize the food, but not pre-cook the food. We will cook basically on site. So it has to be all timed. So the cook, uh, the food has to be prepared in such a way that It's right there and we can finish it in so many minutes and we know it's hot and it's, it's delicious. You know. How difficult is it or how different is it cooking Indonesian cuisine compared to other cuisines? If you compare it to a traditional kind of French, you know, European cuisine, it's completely different. Because, you know, they're cooking a lot with butter and cream and everything and here is basically coconut cream and nuts where you use this kind of components to make the sauce creamy you know mm -hmm. so it's completely different way and the way they mix the food and muddle the food and <laughs> know, <laughs> yeah it's, it's, it's completely and the way you actually do it you know? <laughs> Not, <laughs> you, know, <laughs> exactly, you know there is a technique and the way it sounds you know it sounds good you know? oh he really? does the I right way you know? So, know so the sounds actually the sound different. is so important wow. you know when wow. they go from house to house and you hear the pummeling you know <laughs> And ini sambal pasti enak, ah, you know? okay. karena <laughs> cara nguluknya pak. Wow. Kami juga mengunjungi Jenggala, perusahaan pengrajin keramik dari Bali yang diminta menyediakan peralatan makan dalam jamuan G20. Untuk acara berskala sebesar ini, mereka menyiapkan berbagai desain khusus yang lain dari produk-produk yang dipasarkan sebelumnya. Jadi kita dikasih challenge di mana kita. Uh, ingin tetap kelihatan motif uh, apa uh, ciri khas Indonesia pattern batik ini tanpa juga mengganggu makanan gitu loh jadi kita ada konsep di mana kita kayak white uh, white on white jadi di mana ini uh, lebih putih dan ini uh, dihilangkan terus dikasih uh, kayak transparan glaze di mana Uh, warna putihnya jadi lebih kelapan sedikit gitu loh jadi dia subtle sekali hmm. apa nggak nggak terlalu menyolok gitu loh hmm. bahwa ini ada pattern batik hmm. dan untuk gala dinner jadi berarti set setannya ini empat set nah, ini kita sebenarnya ada lagi hmm. ya, jadi untuk teh sama coffee-nya juga hmm. terus uh, sama untuk pernik pernik Sambel. Oh penting terang. ini, kenapa nih sambel. <laughs> itu Makanan Indonesia terang. kan ciri khasnya ya? Oh ini untuk sambel-sambelnya ya? Kalau ini uh, salt and pepper, oh, ini okay. Sambal. Sama mungkin nanti ada jeruk nipis yeah. di sini. Yeah. Kalau ini kita ada ada empat, dimana yang yang paling bawah ini adalah show plate-nya. Show plate ini nggak kemana-mana gitu loh, dia tetap yeah. akan ada di Karena ini di ada emboss emasnya ya, Bu. Betul, nah. ya, yeah. itu yang... Jadi Dan ini manag. yang tetap selalu ada, nggak ada makanannya ya itu yang selalu ada di meja. You know? okay. Ini yang untuk main course. Hmm. Main course. Ininya pun sebetulnya motifnya sama, tapi uh, patternnya di, dibuatnya beda-beda <kosik> <sik> Setiap piring beda ya. Ada yang kanan kiri, ada yang cuma atas. Betul-betul yeah, yeah, okay. random. Kayak kita narok kain di atas. kayak uh, kita narok kain di atas piring. Yeah. Gitu. Ah, jadi, jadi konsep natural ya. Yeah. Berdiri sejak 1976. Jenggala kebanyakan menggunakan material lokal serta diolah tangan pekerja asal Bali untuk menghasilkan produk-produk yang sudah banyak diekspor ke luar negeri. Saya mengintip pabriknya, juga berjumpa beberapa pekerja yang menggarap langsung berbagai produk kebutuhan G20 itu. Dari proses pembentukan, kita masukkan ke finishing. Jadi biarpun sebagian itu juga pakai cetakan, tapi akhirnya itu semua disentuh dengan finishing dengan tangan. Yeah. kenalin dulu ini our product designer Arya mas Arya Nana ini model maker oh. Alit sama Made halo Bli ya yeah, mereka yang sangat terlibat dari desain proses uh, waktu mulai collaborate uh, kita dikasih pengarahan oh. mengenai uh, desainnya untuk uh, G 20 jadi proses pembuatan semua barang-barang ini kan mulai dari dari nol oh. karena ini kan desain baru oh. jadi Mungkin, uh, yang pusing ini ya, iya, yeah. <laughs> yang pusing seluruh pabrik, paling pusing di sini. Gimana perasaannya beli bisa terlibat <laughs> di event G 20 Belum tegang, kita mikirnya karena yang megang itu orang-orang yang super lah. <laughs> oh, sempat ada deg-degan tegangnya <laughs> ya, juga, deg juga ya? Deg-degan juga untuk prosesnya, gitu, karena <laughs> banyak sekali proses yang harus kita lewati. Tentu bangga ya, kita ya <laughs> sangat bangga sih, Mbak Nana, kayak <laughs> ya. bisa terlibat ini proyek yang salah satu pencapaian saya pribadi lah ngedesain salah satu produk yang bisa dipakai Kepala Negara. Kebanggaan lah untuk kami semua sih, bukan saya saja. Iya, oh saya juga ikut bangga. <laughs> Ada begitu banyak penginapan berbintang mewah di Bali. Tapi Hotel Apurva Kempinski Bali yang akhirnya terpilih sebagai lokasi utama penyelenggaraan KTT G20. Hotel Bintang 5 yang berdiri di atas tebing Nusa 2 dengan pemandangan Samudra Hindia ini menjadi tempat menginap Presiden Jokowi, sekaligus tempat berlangsungnya konferensi yang diikuti para kepala negara. Dalam dua hari penyelenggaraan, secara tidak langsung hotel ini beralih menjadi kantor pemerintahan Indonesia sementara. Maka selain menutup operasional hotel untuk umum, tentu ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Pak Gadek, tapi kalau kita bicara arti, apa signifikansi event hmm. ini diselenggarakan di Apun Pak for your hotel, Pak? Wah, ini sangat signifikan sekali dan memang... Uh... IPEN yang sangat besar ya yang diselenggarakan oleh negara kita dan uh, buat kami adalah suatu kebanggaan yang sangat luar biasa mm -hmm. karena inline dengan uh, visi dan misi diapura kepreski Bali itu adalah bagaimana kita melestarikan budaya kita jadi sangat inline lah dengan uh, program yang dilakukan selama Presidensi G20. Mm. Mm. Jadi ini memperkuat standing dan branding exactly. dari Papua Kampung ya. So can you, if we go back, when did you first find out that your hotel is going to be the host of such a historical event? Very early last year, mm. and then it was announced by the uh, president uh, in December. Mm. Um, but we've been preparing since then, so we had quite some time to prepare. Mm -hmm. So what was the preparation like? How how much changes that you have to accommodate? Oh, not so much. I think the biggest challenge was for us to be able to prepare uh, the car parking facilities, which we didn't have, mm -hmm. to welcome everybody. So uh, we had to develop uh, 8000 square meters of car park on the other side of the road. And that's a huge task. Why it was because it's something which was not already in the hotel and mm -hmm. which we had. So that was the biggest uh, thing we had to do, really. Mm -hmm. Everything so else was there within the hotel. Mm -hmm. uh, regarding the... The lunch, the official lunch. That yes. must be one of the most complicated tasks that the hotel must, must prepare. Well, after nine months of preparation and developing the menu with William Wancho, um, we were we were ready. So, <laughs> it took I nine think, months yeah, Why for... on and off uh -huh. um, with all the testing we had to do, mm -hmm. and uh, we have a team of passionate chefs, mm -hmm. all from a very high level back in France. So, mm -hmm. uh, it was actually captivating to be able to deliver this. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Sebagai lokasi makan siang bagi Joe Biden, Xi Jinping, dan kepala negara lain, disiapkan semacam kubah bambu temporer khusus sebagai ruang makan dengan tata letak satu meja besar melingkar di dalamnya. Bambu doom ini mengambil lokasi tepi pantai. Bisa dilihat dari anjungan lobi Hotel Apurva. Ini sesuai dengan permintaan spesial Presiden Jokowi yang menginginkan pemandangan pantai mengiringi makan siang. Ini udah 40 nanti memang memang head of state nah ini luar biasa ini mas Tama yang punya ide ini nah kita lagi sedang berada di dome yang lagi dibangun dari bambu nah ini luar biasa sekali ini yang teman-teman lihat di atas ini desain anak Indonesia banget ini orang Indonesia banget pakai bambu, konstruksinya lihat di atas ini masih belum jadi, masih persiapan coba dijelaskan dan perkenalkan diri dulu Halo. Saya Ruby, uh, asetek dari dom Bambu bersama teman-teman. Ini dibangun oleh teman-teman uh, dari Gianyar, Bali. Uh, ini domnya kira-kira 32 meter uh, uh, diameter. Tinggian 12 meter, itu kita nyur pakai bambu. Jadi uh, benar-benar kita coba uh, kekuatan uh, bambu setelah ini. Pak Jokowi nanti di sebelah mana, Pak? Senternya di mana sih? Situ mungkin ya? Apa dia? Salah satu di sini. Jadi ada yang menarik. Santai hari ini, kita belum mendeklarer, menunjukkan di mana sitting arrangement. sitting arrangement. karena itu pengaruh politisnya luar biasa. Jadi akan last minute itu? Akan, ya setidaknya pada saat kita di, mereka kita nyampaikan undangan, baru, baru mereka akan tahu. Karena siapa duduk dengan siapa dan sebagainya itu juga kalkulasi. Itu akan menentukan mereka mau datang atau tidak datang. Jadi kita tunggu mereka datang baru kita berikan, tentunya gitu. Jadi tidak ada pilihan gitu. Dan kita ingin menganggap bahwa ya kita semua sama kita ingin menunjukkan kebersamaan, kegotong royongan bahwa Bali ini membawa aura perdamaian gitu ya. itu kita dicecar memang. kami di mana, presiden kami di mana, bersama siapa, ada itu terus tuh. tapi ya diplomasi teman-teman Kepemimpinan mencoba me apa namanya, memberikan jawaban-jawaban yang cukup baik itu ya. ya. sehingga kemarin terdaftar 17 menyatakan ingin hadir langsung di sini dari 20. 20 leaders. Welcome to this luncheon. Sementara untuk makan malam, lokasi tempat terbuka di destinasi andalan Indonesia Garuda Wisnu Kencana memberikan pesona berbeda. Hitungan dua hari menjelang acara, kami mengintip situasi lokasi di sana. Waktu persiapan yang semakin menipis membuat kegentingan lebih dirasakan semua yang terlibat. Ini udah benar? Lima? Good. Saya menyaksikan langsung para waiter terpilih melakukan latihan penyajian makanan berkali-kali. Aba, aba untuk clear up nanti akan dari saya lagi. Ini bukan sembarang tugas. Karena dari tangan mereka makanan itu diterima langsung oleh para kepala negara. Untuk dari server kami membagi karena dari awal dari sisi tamu sudah ada antara kepala negara dengan tamu VIP. Jadi untuk tamu kepala negara, untuk VIP istilahnya, kami mencari server yang lebih berpengalaman dibanding untuk yang VIP. Karena konsepnya untuk kepala negara, satu server hanya boleh serve untuk satu tamu. Hmm. Jadi satu server kami hanya boleh membawa satu piring. Terdengarnya mudah cuman bawa satu piring keluar, tapi karena yang dilayani itu bukan orang biasa, jadi kami pun nggak berani untuk sembarangan cari hmm. tim. Hmm. Itu. Hmm. Jadi mereka dari siapa, Mbak, yang khusus untuk uh, melayani yang Head uh, Delegation? Untuk yang Head Delegation itu kami ngambil dari kampus, tapi benar-benar kampus yang bergerak di bidang F&B, hmm. F&B pun kami spesifik lagi yang Uh, lebih ke sisi food, kadang kalau FNB itu masih dibagi antara hospitality, anak bangket gitu, tapi hmm. kita mengkerucutkan lagi yang memang anak untuk food server, jadi beberapa server mungkin yang harus lining up di awal, mereka tidak akan langsung membawa piring, jadi kita punya ada tim bantuan lain yang akan membawakan piringnya ke let's say 10 server pertama itu hmm. untuk memastikan tingkat kehangatan makanan antara 10 tamu yang keluar duluan dengan 10 tamu belakangan itu sama. Lebih situ sih mbak, tapi untungnya karena kita dikasih waktu latihan beberapa hari, jadi dari sisi tim server kita juga masih bisa untuk melakukan adjustment. Gitu. Tadi kan pada saat latihan terlihat, jadi keluarnya itu betul-betul di timing iya. begitu ya? Do and buat mereka apa sih mbak? So far sih tidak ada spesifik detailnya, hanya saja, um, permintaannya itu tidak boleh terlalu dekat jaraknya dengan hmm. kepala negara. Ada hmm. jarak tertentu yang kita diharuskan. Hmm. Jarak berapa tuh Mbak? Tidak pasti, tapi lebih ke satu setengah jengkalan. Nah, setengah jengkalan tangan gitu, hmm. info pada saat menserv gitu, atau, iya, pada atau saat pa pada posisi? saat menserv karena okay. setelah serve, semua tim kami diminta untuk ke oh, belakang betul. kembali itu. Karena kecuali ada proses serving dan clear up, Baru. tidak boleh berada terlalu dekat juga sama pihak kepala negara hmm. Itu sih hmm. yang Jadi. diminta. Selebihnya sama kurang lebihnya untuk flow dinner service pada umumnya. Akhirnya, gelaran yang dinantikan berbulan-bulan itu tiba. Chef Rais, eksekutif chef dari catering M&M, menceritakan situasi pada hari H acara. Menu yang dihidangkan pada gala dinner adalah sajian aneka Ratna Mutu Manikam. Di appetizer ada mangga, rumput laut, salad dengan bumbu rujak Bali, perkedel jagung daging rajungan Manado. Untuk main course, ada tenderloin sapi wagyu khas Lampung. Rendang Padang, muslin singkong dan kentang, asparagus dalam saus kunyit Bali, hingga pure terong belado. Dan dessertnya, coklat mousse Aceh, nasi tui, beras ketan hitam dengan kelapa parut, dan kulis mangga. Di hari H ha, sebenarnya nggak terlalu hektik ya, cuma memang karena kurang tidur, pressure waktu, kita tuh loading ma bahan makanan masuk ke cooling truck tuh dari malam sampai setengah dua pagi kita ma lagi masukin barang besoknya pagi-pagi kita masih ada bawa barang yang kita yang nggak bisa kita dinginin kayak kerupuk itu kita angkut sendiri ke bis di parkir di sekitar 400 ratus meter dari sini situasi di dapur saat preparation karena dapur yang sempit terus AC pula terus pembuangan tuh kita dibikinin exhaust house fan tapi kan kanan kirinya ternyata teping hembusan tuh berbalik masuk ke dapur jadi saat kita masak, uh, masak daging, ngesir daging uh, apa goreng-goreng semua tuh asapnya satu ruangan penuh jadi anak-anak yang di depan kompor <laughs> suruh pakai masker <laughs> yang jadi kendala tuh nggak pernah ada Hal yang confirm semuanya subject to change last minute sebelumnya nggak ada omongan harus pakai tutup gelas di hari H ada tapi tutup gelasnya belum saya lihat di mana akhirnya makanan udah di piring di mana ada gelas ini uh, cover masih di kardus <laughs> jadi kita cari lapin pasang kayak karena subject to change, jadinya nggak well prepare sih kalau bahan makanan dan lain-lain. Orang, manpower itu udah kita pikirin, cuma bagaimana menyajikannya aja nggak Kadang maunya dari pas pamres atau mau dari istana seperti ini, jadinya ya udah follow aja. Belum pernah saya masak dengan acara 45 menit mikirinnya 6 bulan. Dari 6 bulan lalu kan saya didatengin. Tim di sini, Pak William datang, konsepin menu, kita workshop, milih ingredients, datang dari set -neck. Beberapa kali food testing, akhirnya approve, baru kita belanja dan prepare. Yang paling berkesan yaitu acara sekian menit, berapa jam, preparation-nya 6 bulan. Berbeda dengan jamuan dinner yang dihadiri sekitar 500 orang, Jamuan makan siang di Apurva secara skala memang lebih eksklusif karena hanya disuguhkan kepada sekitar 45 orang dalam tatanan acara yang lebih intim bagi para petinggi negara. Saya mencicipi langsung menu-menu makan siang yang sama yang disuguhkan untuk para kepala negara tersebut. Pertama appetizer, ada selada udang bangka, cumi bumbu rujak, sate pusut mandalika. Untuk main course, Disuguhkan panggang ikan baramund di bumbu Bali, terik sirloin wagyu, dan nasi ungu urap sayur yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Desertnya, puding nangka dan kelapa muda disiram gula palem. Tentu, ini semua seketika membangkitkan selera makan saya. Tapi keinginan untuk melahap mereka sama kuat dengan keinginan untuk mendengar dulu cerita dari para chef yang secara langsung berada di balik beragam hidangan ini. Wah ini luar biasa nih kolaborasi Indonesia, Prancis, dan semua tim. Ini Endah, Chef Endah, is the Executive Chef, and Chef Eric is apa? Culinary Executive Chef, Kupana is Indian Chef, and this is very senior, Young Eve. Itu benderanya nggak sembarangan pasang itu namanya Muffier of Olivier de France. It's very highly selected. Dan di Sandria, from France, also, it is also from a uh, Michelin star before okay. dari dulu juga okay. menangani uh, restoran koral di Kabensia Pura ini. Jadi, ini tuh kolaborasi ya. Oh. Ini kolaborasi, jadi ini kan G20, ini kan is not cuma Indonesia aja. Jadi, hmm. kita mau menunjukkan elemen Indonesia itu dalam rasa dan produk. Okay ya kita mentransfer ke chef chef ini setelah itu mereka mentransform apa yang kita inginkan misalnya apa yang dikerjakan chef Endah ini cumi ya nanti pakai uh, bumbu rujak tapi dikerjakan secara teknis yang luar biasa cantiknya mm -hmm. inspirasinya adalah sate pusut dari lombok ini yang first course nya om ya? ini yang first course nanti akan diplay di situ mm sini ini adalah udang bungkus selada bangka, selada bangka yang mereka membaikkan sesuatu yang cantik sekali. Dan betul-betul one by one ya? Yeah, yeah. karena memang <laughs> Very untuk, one untuk by one. Acara, oh. acara ini, uh, working lunch di Kambinsi itu hanya 40 orang. Waktu itu berapa lama, Chef Anda, oh. untuk menyiapkan satu plate? Untuk menyiapkan satu plate dari preparation to 1 day before, untuk uh, preparation, but yang untuk masa beefnya tuh harus dua hari sebelumnya. Two days before for the beef and fish. Tapi sebelum menuju itu berbulan-bulan. Berbulan. Dan kemudian last minute pun ada perubahan, perubahan. sedikit perubahan. Nah, sedikit yeah. atau banyak chef? <laughs> sedikit, sedikit. sedikit. Apa tuh signifikan nggak perubahannya? Jadi nggak terlalu signifikan waktu itu. Seharusnya tuh pakai pakai jegala itu ya. Kemudian dijadikan untuk yang piring Garuda. Nah, di situ challenge kita untuk darinya bentuk piring besar kita aplikasikan ke piring kecil okay. seperti itu. Jadinya untuk di course-nya yang harusnya empat elemen jadi tiga elemen. Hmm. Jadi perubahnya ada di nasi sama sayur urap. Dan perubahan itu bukan hanya perubahan sekedar plating ya, Om. Oh, itu perubahan bisa. yang bisa. yang signifikan, <laughs> signifikan <itu>. ya. Iya, <laughs> karena uh, Format itu beda-beda gitu. Piring beda, awalnya persegi dan di bulan. Ini baru satu piring first course? First course. Yeah. Ini tadi apa? Udang bungkus? Selada Bangka, selada Bangka, yeah. okay. kalau aslinya kan menggunakan mie. Oh. Instead of mie, kita menggunakan lobak yang dibentuk seperti yeah. ini. Gitu. Okay. Ngapain makan ya kalau lihat begini? <laughs> Sayang, it's too pretty. I don't wanna eat it. It's too beautiful. It tastes good also. Oh. Yes, yeah. because one day before the event, bapak coming to our hotel, so to taste this one, mm -hmm. The yeah. woman is very delicious food. How was the experience for you, Chef Wada? experience for me was, uh, it's not just about one dish, it's about the dietary restrictions which we had to go through for all the presidents and the head of the states. Uh -huh. So, we had dairy-free, gluten-free, so we had to modify the dish as per their requirements and we had, it's about health and safety as well. Uh -huh. So, we took note about all these things and then, yeah. So, in total, we had to, out of 42, around only 20 was normal. 21 or 22 mm -hmm. and the remaining we had to modify based on yeah. the so vegetarian guests we have to, to yeah. modify yeah, yeah, yeah. each yeah. dish. yes please. yes, yes. yes. Wow. itu karena dasarnya daripada dietary restrictions mm -hmm. and there yang enggak mau kacang sama sekali mm -hmm. ada yang tidak boleh gluten mungkin free. seafood mm -hmm. terus ada yang tidak mau makan dingin mm -hmm. gitu mm -hmm. yeah. gluten free dairy free no raw meat yeah. well cooked no spicy as well so because indonesian food is well, usually bit spices yeah. so we had to modify for no spicy because really yeah. okay. so it wasn't spicy actually we always had had it in our mind to keep it less spicy yes. because it it is for everyone else in the world oh. so everyone is not used to spice oh. so yeah can you, can you share like one example of the dietary restrictions uh, from it okay for me to from share? your country yeah. i think yeah <laughs> maybe I, from my country yeah because he is vegetarian oh, okay. and also yeah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 aneka ratna mutu manikam hmm. diversity in ini, one ini, ini. jadi semua itu kita ambil dari daerah-daerah -daer yang berbeda menjadikan satu kesatuan hmm. kita percaya lewat makanan kita lebih bersatu yes, yes. ini kan beras beras ungu, ungu ya Aha. beras hmm. ungu itu It's heritage rice. Oh, berasnya di dalam di bus yeah. ya. Oh, wow. so, uh, urap sama serundeng. Serundeng together di dalam. Yeah. Yeah. Yes, this is a work of art chef. <laughs> wow. yep. In this plate, you have three kind of combination with three chef. First one like the cannolo come from yeah. Italia, so that's why. <laughs> the second, the second beef, roasted beef this may be a uh, it's not only is uh, yes. yeah, a combination, combination. Yeah. and this one is created by the chef john claringer chef john claringer okay who um, now you can eat spicy so <laughs> okay. are... Jadi, spiritnya daripada ikan ikan so, ini, bakar, bakar jembarang oh, okay. jadi sausnya itu nggak berantakan oh. tapi udah di, di di lapisan ini adalah saus timbaran gitu, gitu yang di atas <coughs> apa yang di tengah itu, <coughs> itu di setiap layer oh di setiap layer di setiap layer ada sausnya jembarang lebih di atas yang dibakar So two fillet of fish uh -huh. uh, and it's, it's layered with the uh, mousse of fish again. The fish on top? On top is basically bread crisp which okay. we have seared so it gives the texture of crispiness on top, yeah. on top or on bottom. <tinyetra> kalau cook dagingnya itu juga disesuaikan dengan taste yeah. atau permintaan masing-masing? Medium, biasanya kalau ini kita lakukan medium well. Chef Enak sebut deg-degan ya? Atau udah lewat deg-degan ya? <tinyetra> <tinyetra> <tinyetra> Tentu sekarang sudah lewat deg-degan Enggak, pada saat itu sempat deg-degan? Di awal sih ya, tapi pas udah kesehatan kita, udah tahu apa yang harus kita lakukan, udah... Uh, ya, kau udah cukup ya. profesional lah, eh, biasanya cuman <laughs> uh, merasa pada the first, first stage itu pressure, karena banyak input, macam-macam yeah. Sama bagaimana ide itu bisa dilaksanakan, itu yang paling penting. Yeah. Kita bisa keluarin ide, tapi you cannot execute, is no use. Yes, you should be able to have a have an idea and be able to execute. Di chef chef uh, mereka yang profesional yang sudah melalang buana di mana-mana hmm. hanya rasanya Indonesia. Rasanya Indonesia beda gak masak untuk. Vip sama regular customer atau beda. all customers are king atau beda beda beda, beda ya beda, beda. Totally different uh, karena ini uh, juga satu sebelum sebelumnya sudah dites oleh pasman yeah. hmm, sudah security wali, ya? ya food security dari awal kita uh, terutama dari di nasi dulu itu kita gulung pakai spinach which is individual spinach itu hanya untuk nasi uh, terus untuk sayurnya beda lagi untuk next food testing, berubah lagi. Next food testing, berubah lagi. Terus ada perbaikan-perbaikan dan perbaikan, ya, sampai mendapatkan seperti sekarang. Karena ini acara, ini gak tahu kita ketemu seperti gini lagi, gak sekali berini, ini. Betul gak 20, ya? 20 dua puluh tahun yeah. lagi, katanya lagi. Ya, yeah, we never know is going to encounter yes. this, and, yeah. this kind yeah. of event. You Kenapa? Know? Can I ask okay. each one of you your, like your favorite dish or... You love it all, or because or you've tasted it so many times, you probably <laughs> don't want to eat it again, or I think, uh, the beef. The beef, <laughs> the beef is, is okay. Why? Because uh, first of all, it's an A five Miyazaki uh, beef wagyu, uh, the high so quality of beef. Okay. Uh, so. Ikan no, for, for me was a fish because I do it. <laughs> Very good answer, chef. Very good answer. Yes, chef. <laughs> Iqbal, Mas Iqbal, chef Iqbal This is your favorite or? Yang yes, yes. okay. <laughs> <laughs> <Which one? laughs> yeah, mana chef? Saute. sate. Saute. Sate oh, yeah. ah, okay. sate. sate <laughs> oke. <Okay. laughs> chef Anda, which one? For me. For Everything. Right. <laughs> Everything. For me, because I like dessert. <laughs> dessert is sweet for me already sweet. <laughs> <laughs> you complain about me, <laughs> sometimes. Yeah, chef. Okay. Thank you, thank you again, thank, thank you so much, much for the opportunity thank and thank you, thank you, yeah. thank you for doing this, yeah. for making us proud. Kita Kelegaan itu terlihat di, di wajah William Wongso. <laughs> Kerja yang melibatkan keringat berbagai pihak ini akhirnya tuntas. Sembari mencicipi menu makan siang KTT G20 yang tadi disajikan. Kepada William Wongso, saya menggali apa arti dari keseriusan mempersiapkan segala aspek jamuan dan hidangan tersebut bagi negeri ini. So, Very refined. Yang tentu, lebih dari sekedar memuaskan selera di lidah. Jadi merasa 9 bulan preparation itu sesuai it. yang worth it. Sangat worth Apalagi kalau kita bicara... Uh, aku ingat kita berbincang panjang soal food diplomacy. Ini di event ini... sangat sulit mengumpulkan begitu banyak pemimpin dunia dalam satu ruangan yang sama. Saya juga di tengah gak tahu, situasi yes. dunia yang seperti ini. Sebelumnya Rusia, saya Ukraina. pernah... Uh, APEC itu 36 presiden. Hmm. Tapi bobotnya ini kan beda. Ya, Meskipun cuma dua pulang. Situasi dunia juga beda. Bobotnya orang-orang negaranya beda. Ini, ini kan ibarat 20 ini ibarat negara adikuasa kan dari dunia ini seolah-olah mau menentukan hidupnya dunia makanya untuk sensibility saya bikin uh, tagline nya itu diversity in one diversity in ya, one ya dengan elemen dari Indonesia dari mana-mana daerah kita jadikan satu merangkum dengan satu sajian yang yang cantik oleh seorang ahli misalnya dari Perancis. Gitu. dari ada dari India koki di sini jadi ini total spirit in one plate, gitu. Bukan saya, bukan mereka. Karena tujuan kita adalah untuk semuanya. Dan kalau kita bicara food diplomacy, this is soft power yang yes. kita miliki. Ya, yeah. ini yang bukan soal, sekedar apa yang kita masukkan no, ke mulut. Ini bukan soal enak nggak enak, tapi di sini menunjukkan kepada uh, Presiden Presiden 20 negara itu how diverse. Is our food culture. Dan Presiden kita itu bisa semuanya menyatukan Indonesia ibarat gitu sebagai simbolnya. Kenapa kita dua negara nggak bisa menyatu? Untuk, ke, untuk kebaikan dunia. gitu. Dan itu terrepresentasikan dari setiap elemen kecil di ya, atas piring ini. Iya, iya. Semua. Itu yang detail daripada presentasi itu. Please enjoy the dishes that we have prepared for you. I hope it is not too spicy for your excellencies. You. Omil, di uh, pidato presiden di GWK uh, sempat ada presiden sempat menyatakan, I hope it's not too spicy for you. Itu, itu lebih ke anekdotal saya rasa, atau saya rasa atau uh, presiden itu bisa... warning <laughs> <laughs> karena image orang-orang di seluruh dunia itu makan Indonesia itu spicy hot. Bukan spicy, ada spices. Uh. Dari rempah-rempah. Spicy hot tuh dari cabai yang segar. Itu orang barat umumnya nggak tahan. Jadi presiden seolah-olah warning. Jadi kalau ada di warning mereka begini, nyoba, nah, <tuh> <enggak>, gitu. <tuh> kan juga Sebetulnya makanannya nggak ada yang disiapkan pedas? Atau enggak, memang nggak ada yang disiapkan Memang kita nggak siapin pedas. Ah, jadi itu cuma sebagai anekdotal? Iya, iya. Membuka? Loh, itu, itu adalah, adalah bagian daripada iconic issue-nya Indonesia. Spicy gitu. Mm -hmm. Dari chili. Oke, okay, okay. Om kita cobain ya? Yuk, ini eh? aku udah sering udah uh, <laughs> coba udah kamu, kamu, kamu. Ini, ya? ini udang dibungkus dengan selada bangka, dosa okay. ini cumi oh. dengan bumbu rujak. Segar, ini nice asam, manis, asam, ini ada ada mengandung mayones juga. Hmm. Karena sering-sering makanan kita itu juga ada pengaruh dari luar. mayones kan dari barat. Hmm. Mungkin juga zamannya Belanda, hmm. orang di, di, di Bangka, mereka buat salad, oh. terus ditambah kacang-kacangan, hmm. gitu. Kecuali ada list yang nggak makan kacang, kita harus kacangnya kita eliminate, gitu. Hmm. Ini memang sengaja waktu itu mau meng-highlight seafood Indonesia juga? atau, atau Oh iya, emang? iya. iya. Hmm. Karena hmm. makanan kalau uh, pembuka itu sudah arahnya pasti seafood karena bisa dimakan dingin. Hmm. Karena makanan pembuka tidak boleh hangat karena itu yang paling fleksibel nunggunya. Jadi, jadi yang pemula. Cool. Ya, bukan room temperature. Room temperature. Ini, ya. ini apa tadi Om ini? ini cumi, cumi, cumi diisi. Ya. Diisi jadi, wala... jadi daging cumi di blend yang halus diisi lagi ke dalamnya supaya bentuknya bagus gitu. Ya? So. Enak. Very refined gitu. Indonesia hmm. biasanya, anu, tapi ini, ini very refined. Ini diisi apa? Om? Kok enak banget ya. Di, isi daging cumi juga, tapi di, di blender cumi juga? bikin mus gitu. Bisa ini banget. Ya. Yeah. Lembut dan untuk mencapai tekstur ini itu, yang bolak-balik food testingnya itu untuk mencapai tekstur terlebih kerasa atau gimana? Nah, kerasa dan presentasi, presentationnya. Hmm. Gitu. Kita tim kita juga masuk ke dapur sini. Jadi hmm. untuk untuk ngegat suara rasa, bumbu yang dipakai. Kan, bumbu yang dipakai kan semua bumbu-bumbu yang hmm. dipakai untuk masakan Indonesia Indonesia. Gitu. Oh, aku mau nanya, kan ada sekian banyak pilihan sebetulnya? Makanan Indonesia, kemudian sekian banyak pilihan alternatif daerah. Nah, untuk ini kali, hmm. karena isunya lima destinasi pariwisata super, hmm. saya ngambilnya dari dasar itu dulu. Kalau nggak gitu kan terlalu banyak luas, pilihan. Ya, ya. Oh jadi berangkat dari 5 dosa. Yeah. Dan semua yang ini itu mewakili daerah lima prioritas itu. Ada yang kita hmm. harus eliminate karena masalah waktu servis. Misalnya di uh, untuk kala dinner malam itu harus dipotong satu menu karena waktu servisnya cuma 45 menit gitu. Hmm. Tadinya di plan sampai 4. Selalu standarnya kalau saya bikin tuh maksimum 4. Hmm. Jadi kalau Uh, Servisnya tinggal dikurangin, ya satu harus dibuang. Biasanya supnya kita korbankan. Om, ini sate tadi ya? Aslinya saat itu sate pusut. Sate pusut sate, itu dari mana, Om? Dari Lombok. Seharusnya jadi ini ada ada, tusukan. ada tusukannya. <laughs> Cuma mungkin untuk world leader <laughs> agak itu, susah tuh makan susah, tusukannya, kita aja susah makan iya, tusukan iya. sate. Hmm. Jadi bumbunya semua ya mengacu pada hmm. itu. Gitu. Kita memadu benda oh. itu satu sajian satu pairing itu sangat harmonius. Gitu. Yeah. Berasa ada, apa? ada ketirnya, oh, oh. ada sedikit pedasnya, pedasnya hmm. juga gak menyengat, enggak, ada enggak, asemnya, yes. ada gurisnya. Terus, gimana kita mengunyahnya juga kekenyalannya? Iya, betul, ada crunchy, crunchy. -nya. Itu yang ciri khas makanan Indonesia, hmm. bahwa kita bilang, "Mengamalkan Indonesia itu banyak lapisan rasa, teksturnya juga beda." Hmm. Itu jadi, itu yang sensasi kalau kita makan. Kita makan pakai sendok garpu kita makan pakai tangan makanan yang sama rasanya bisa beda gitu cara kita, mengkonsumsi cara kita pun... makan pakai tangan misalnya atau pakai sendok gitu bisa beda karena kalau orang makan pakai tangan kan dia nyomot sambalnya dulu misalnya masuk ke mulut sudah beda rasanya ada yang makan nasi ya dulu sama lauk yang enggak pedas nanti sambalnya belakangan atau kerupuknya terus kecap manisnya di di sampingnya ditambahin jadi di dalam uh, Rong-rongga mulut kita ini, lapisan rasa itu terbentuk dan terpadu menjadi suatu rasa yang harmonius gitu. Itu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Gitu. Kompleks banget rasa Indonesia. Hmm. Hmm. Iya, baru dari satu ini saja, sa ya. sudah sensasinya beragam. Ya. Oh, kalau dilihat dari proses persiapan, proses uh, bagaimana kemudian konsepnya dipikirkan, sampai kemudian eksekusi, Om beliau menilai bahwa memang uh, food diplomacy di negeri ini itu sudah menjadi prioritas. Iya. Karena yang kita harus uh, coba ya, kamu ini ini ini main course-nya, yang kamu harus uh, kita harus perhatikan adalah food diplomacy itu memperkenalkan food culture kita, bukan cuma rasa enak dan tidak enak. Food culture itu apa? Budaya makan. Jadi semua bangsa itu harus punya budaya makan. Warisannya dari mana, pengaruh dari mana itu kan sangat kompleks. Dan kalau kita mencerita cuman kasih, kasih orang di mana-mana, makanan ini enak nggak? Ya dia pasti sok, dengan sopan bilang, ya enak. Juga. Tapi dia nggak akan meresap. Tapi kalau kita ceritakan budaya makan, bagaimana bangsa itu, daerah terpencil itu mengolah makanannya, dimasak di dalam bambu, mengambil ikan dari sungai, bumbu-bumbunya dia jangan copot dari daunan atau batang-batangan dari hutan. Itu culture, gitu. Kita nggak bisa bahwa mengatakan bahwa uh, makanan dari negara-negara yang berkembang, eh, negara yang sudah mapan itu yang paling sofis justru hal-hal itu karena itu warisan, gitu. Ini uh, contohnya, yang itu beras ungu yang digulung, gitu enak banget Om, oh. yeah. dan memang sengaja dikasih dua alternatif ada daging dan ada ikan selalu kita nggak bisa nanyain satu persatu lagi kecuali mereka udah pesan Jadi, kecuali ke pertanyaan tadi spesifik yeah. perdana menteri India yang vegetarian yeah. dan sebagainya ini ikannya om oh. yeah. kita coba ikannya yeah. kita pilih ikan yang white fish kebayang nggak makan Indonesia disajikan cara Enggak. begini ya, tuh. masakan Indonesia tapi dengan very refined, refined plating gitu, sama cookingnya juga refine, karena kita juga harus respect terhadap bahan, agar kan semua bahan digodok sampai bisa habisan gitu. Tuh, mm -hmm. jadi ini perpaduan, yaitu kolaborasi antara yeah. The Best of Both Worlds. Gitu? Yes, thanks, sekali om. <laughs> really, really, enak ini, sekali. ini apa itu sajian yang memorable ya? Sangat memorable, iya, yeah. memorable buat saya juga. Oh iya, yes. so, terima kasih hasil satu kolaborasi yang luar biasa. Kalau dessert mau dong om. <laughs> Kalau dessert ditemuin dong. Ini dessertnya juga spesial. Om oh, ini makan manis-manis kan? Dikit. Dikit. Saya mengurangin. Oke. Okay. Jadi, ini jadi tadi nangka ya om. Atasnya nangka. Ya. Bawahnya. Dalamnya uh, mus dari kelapa. Jadi ngambilnya itu tekstur dari atas ke bawah gitu. Wow. Di sini ada ada gula arennya. Oh, iya. Ini kan tiga, tiga, tiga lapis nih. Ini jeli nya dari nangka. Ini ada santan. Terus di dalam ada tekstur daripada kelapa muda. Jadi dalam satu apa namanya spoon ini harus lengkap ya biar sensasinya dapat semua. Ya. Terus ada ada hmm. Ada rasa asamnya. Hmm. Hmm. Terus ini ada tekstur juga <laughs> seperti. bisa <laughs> <laughs> ngomong. Karena memang saya tuh senang manis Om, jadi yang saya nanti nantikan setiap kali makan tuh pasti dessertnya. This is yang paling favorit, my favorite part. Dari keseluruhan proses ini yang paling memorable dan yang perlu di highlight for you apa Om? It Understanding. Jadi semua itu respect, ada bidangnya masing-masing tapi disatukan. Gak ada yang siapa yang menonjol lebih hebat dari siapa, nggak mungkin. Itu yang saya spiritual yang saya suka ini kali, benar-benar. Dan sebetulnya matching sama main team yeah. ini ya, yeah. recover stronger, stronger together, betul, gitu. Betul. Itu, itu, itu itu itu itu landasan yang nggak bisa diabaikan di apapun bidangnya. Nggak ada yang namanya one man show. Kita bisa tampil di panggung kalau nggak ada yang set up panggungnya, enggak bakal nggak bakal terjadi. Nggak ada yang bikin doom itu. Ada yang bikin show-nya juga, semuanya keseluruhan acara itu terdari dari multi elemen, tapi harus bisa semuanya menyatu menjadi satu produk total. Gitu. Dan thank you, Om William, sudah juga mengajak, Sama -sama. mengajak mata aja dalam adventure. Sama-sama adventure food, saya belajar ini, banyak sekali, bukan itu aja. Ini juga uh, saya rasa baru ini kali dibikin khusus mengenai. Ini penting Makanan itu budaya kita. Budaya suatu bangsa. Kalau kami saja ini cuma sepiring nasi kan dianggap ya toh, Tapi elaborasi dari satu penyajian makanan itu kita harus tampilkan. Makanan kadang merupakan cerminan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, bagaimana kita tumbuh. Kita bisa lihat, Pilihan bumbu yang teracik sangat berbeda di setiap menu menyeratkan sejarah panjang Indonesia. Dalam perbincangan dan setiap suapan dari hidangan ini, saya menemukan keanekaan. Ada upaya mengenalkan sebuah bangsa yang multikultural, moderat, dan mengenal betul keragaman. Ini juga kembali meyakinkan saya. Makanan sebagai bahasa yang sudah cakap kita gunakan untuk menjembatani dan mempersatukan berbagai kepentingan. Para pemimpin dunia menegosiasikan situasi sulit, menghabiskan banyak waktu membicarakan hal besar. Tapi meja makan akan menjadi tempat melihat satu sama lain sebagai manusia. Karena seperti kita semua, mereka sama akan luluh pada makanan yang tepat. Dari pengalaman Om William, makanan Indonesia yang paling disukai atau biasanya lidah orang luar tuh yang paling seneng tuh makanan apa? Gini ya, kalau kita random untuk orang yang nggak pernah tahu Indonesia, nggak pernah tahu Indonesia di mana, rendang. Rendang. Karena mereka nggak pernah keluar. Aku tanya, mereka tuh nggak pernah dapetin rasa santan dengan bumbu yang digosongin. Wanginya seperti ada bau-bau karamel, seperti hopius, tengah, hopius itu permen hmm. dari Belanda itu, yang manis, itu manis, Tapi aroma, ada aroma seperti itu tuh. Gak pernah gagal kalau serve rendang? Hampir gak pernah gagal. Awal kira-kira berapa tahun yang lalu di Korea, mereka, peletnya gak bisa menerima kompleksitas makanan. Korean food itu kan lebih simple. Jadi, tapi belakangan karena eksposio mereka, mereka udah, udah udah suka. Jadi rendang ya?